Tubuh kita itu cerdas, buktinya tubuh akan memperingatkan kita tentang masalah kesehatan yang besar dengan memberitahu kita berminggu-minggu atau bahkan beberapa tahun sebelum penyakitnya muncul dengan jelas. Dengan harapan, jika diketahui lebih awal, maka dengan bantuan dokter akan dapat diobati atau dicegah agar tidak berkembang lebih parah. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang inkontenensia urin atau kesulitan menahan pipis atau buang air kecil. Ini kelihatannya merupakan salah satu masalah yang sering dianggap sepele. Apa penyebab dan bagaimana mencegahnya? Tonton videonya sampai habis. Inkontinensia urin adalah kondisi ketika seseorang sulit menahan buang air kecil sehingga mengompol. Inkontinensia urin umumnya dialami oleh lansia dan lebih sering dialami oleh wanita dibandingkan pria. Inkontinensia urin dapat mempengaruhi kualitas hidup kita. Mengapa? Karena mungkin kita terpaksa membatasi kehidupan sosial kita. Misalnya, hanya pergi ke tempat-tempat umum dengan kamar mandi yang bersih atau hanya tinggal di rumah. bila ada seorang muslim berarti ada perlu mengganti pakaian sebelum sholat. gejala banyak orang sesekali mau mengalami kebocoran urin atau inkontinensia urin. orang lain mungkin lebih sering mengalami ngompol dalam jumlah kecil hingga sedang. Jenis-jenis inkontinensia urin terdiri dari satu Inkontinensia stres. Urin bocor atau ngompol ketika Anda menekan kado kemih Anda dengan batuk, bersin, tertawa, berolahraga, atau mengangkat sesuatu yang berat. 2. Inkontinensia mendesak. Anda memiliki keinginan yang tiba-tiba dan kuat untuk buang air kecil, diikuti dengan keluarnya urin yang tidak disengaja. Ada mungkin perlu sering buang air kecil, termasuk sepanjang malam. Inkontinensia yang mendesak dapat disebabkan oleh kondisi sepele seperti infeksi kandung kemih atau kondisi yang lebih parah seperti gangguan neurologis atau diabetes. Tiga, inkontinensia overflow. Ada mengalami sering atau terus-menerus meneteskan air seni karena kandung kemih yang tidak kosong sepenuhnya. 4 inkontinensia fungsional. Gangguan fisik atau mental membuat Anda tidak bisa ke toilet tepat waktu. Misalnya, Anda menderita radang sendiri yang parah, ada mungkin tidak dapat membuka kancing celana dengan cukup cepat. 5 inkontinensia campuran. Ada mengalami lebih dari satu jenis, inkontinensia urin. Paling sering ini mengacu pada kombinasi inkontinensia stres dan inkontinensia urgensi. Penyebab inkontinensia urin. Inkontinensia urin dapat disebabkan oleh kebiasaan sehari-hari, kondisi medis yang berdasari, atau masalah fisik. Evaluasi menyeluruh oleh dokter akan dapat membantu Anda menentukan apa yang ada di balik inkontinensia tersebut. Minuman, makanan dan obat-obatan tertentu dapat bertindak sebagai diuretik, merangsang kandung kemih Anda dan meningkatkan volume urin Anda. Hal ini termasuk alkohol, kafein, minuman berkarbonasi dan air soda seperti Coca-Cola, Sprite dan lain-lain pemanis buatan, coklat, dan cabai. Makanan yang tinggi rempah-rempah, gula atau asam, terutama buah jeruk. Obat jantung dan tekanan darah, obat penenang, dan relaksan otot. Vitamin C dosis tinggi. Inkontinensia urin juga dapat disebabkan oleh kondisi medis yang mudah diobati, seperti infeksi saluran kemih. Infeksi dapat mengiritasi kandung kemih Anda, menyebabkan Anda memiliki keinginan yang kuat untuk buang air kecil dan terkadang terjadi inkontinensia. Sebelit, rektum terletak di dekat kandung kemih dan berbagi banyak saraf yang sama. Kotoran yang keras dan padat di rektum Anda menyebabkan saraf ini menjadi terlalu aktif dan meningkatkan frekuensi buang air kecil. Inkontinensia yang menetap atau persisten. Inkontinensia urin juga bisa merupakan kondisi yang persisten atau menetap yang disebabkan oleh masalah atau perubahan fisik yang mendasarinya. Di sini termasuk kehamilan, perubahan hormonal dan peningkatan berat janin dapat menyebabkan. Inkontinensia stres, persalinan. Persalinan melalui vagina dapat melemahkan otot yang diperlukan untuk mengontrol kandung kemih dan merusak saraf kandung kemih dan jaringan pendukung, yang menyebabkan dasar panggung turun atau prolaps. Dengan prolaps kandung kemih, rahim, rektum atau usus kecil bisa terdorong ke bawah dari posisi biasanya dan menonjol ke dalam vagina. Tonjolan tersebut dapat menimbulkan inkontinensia. Perubahan seiring bertambahnya usia. Penuhan otot kandung kemih dapat menurunkan kapasitas kandung kemih untuk menyimpan urin. Juga, kontraksi kandung kemih yang tidak disengaja menjadi lebih sering, Seiring bertambahnya usia, mati haid setelah menepos wanita menghasilkan lebih sedikit estrogen, hormon yang membantu menjaga lapisan kandung kemih dan uretra tetap sehat. Kerusakan jaringan ini dapat memperburuk terjadinya inkontinensia. Pembesaran prostat, terutama pada pria yang berusia tua. Inkontinensia sering disebabkan oleh pembesaran kelenjar prostat, suatu kondisi yang dikenal sebagai hiperplasia prostat Cina. Kanker prostat. Pada pria, inkontinensia stres atau inkontinensia urgensi dapat dikaitkan dengan kanker prostat yang tidak diobati. Tetapi, hal ini lebih sering karena inkontinensia adalah efek samping dari perawatan untuk kanker prostat, adanya halangan di saluran kencing tumor di mana saja di sepanjang saluran kemih dapat menghalangi aliran normal urin yang menyebabkan incontinensia overflow. Batu saluran kemih masa keras seperti batu yang terbentuk di kandung kemih terkadang menyebabkan ke, terjadinya kebocoran urin. Kelainan saraf. Penyakit multiple sclerosis, penyakit Parkinson, stroke, tumor otak atau cedera tulang belakang dapat mengganggu sinyal saraf yang terlibat dalam kontrol kandung kemih sehingga menyebabkan terjadinya inkontinensia urin. Komplikasi. Komplikasi inkontinensia urin yang kronis meliputi masalah kulit, ruam, infeksi kulit dan luka Dapat berkembang dari kulit yang terus-menerus basah. Infeksi saluran kemih, inkontinensia meningkatkan risiko infeksi saluran kemih yang berulang. Dampak pada kehidupan pribadi, inkontinensia urin dapat mempengaruhi hubungan sosial, pekerjaan, dan pribadi Anda. Sebagai contoh, Anda harus mengganti pakaian dalam sebelum sholat. Pencegahan inkontinensia urin tidak selalu dapat dicegah. Namun, untuk membantu mengurangi risiko, Anda dapat melakukan hal sebagai berikut. Pertahankan berat badan yang sehat, berlatih latihan dasar panggul, hindari iritasi kandung kemih seperti kafein, alkohol, dan makanan yang asam. Makan lebih banyak serat, yang dapat mencegah sembelit penyebab inkontinensia urin. Jangan merokok atau mencari bantuan untuk berhenti merokok jika Anda seorang perokok. Demikian informasi yang dapat saya bagikan pada kali ini. Tunggu video berikutnya di mana saya akan berbagi informasi tentang pengobatan dari inkontenensia urin, termasuk alat-alat yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah inkontenensia urin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya.